akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Dua, JGB berlatih menyusun bagja Menurut kalimat prakarsa perubahan diri Yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya Inquiry apresiatif atau IA Adalah suatu filosofi Suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif Untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang Dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya Baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan Copyreader Bagja merupakan akronim atau singkatan dari lima langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Lima tahapan Bagja yang dijalankan dalam akronim Bagja adalah buat pertanyaan utama. Pelajaran Gali mimpi bersama Jabarkan rencana Untuk mencapai Gambaran yang diinginkan Atur eksekusi Berikut adalah Rancangan tindakan Perubahan pada diri saya Berdasarkan tahapan kerja Dalam berpihak pada murid Visi mencetak generasi penerus yang beriman, berkarakter, dan berbudaya. Penjelasan visi beriman menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi religius, berkarakter profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong berbudaya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinagaan global prakarsa perubahan diri saya berfokus pada aspek gotong royong melalui kegiatan kolaborasi prakarsa perubahan upaya mengembangkan kolaborasi untuk penguatan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong berikut adalah tahapan baca berdasarkan perubahan diri